Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa, bagi anda yang ingin berkonsultasi atau mendaftar untuk mendapatkan bantuan rukyah silakan isi format berikut ini nama pasien, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat lengkap serta keluhannya, Silakan dijelaskan kemudian jelaskan keperluannya, apakah minta nasihat mendaftar rukyah online Mendaftar rukiah Tetap Muka di Pontianak Mendaftar rukiah Grup Pasien Jakarta Atau ingin mengundang saya secara pribadi ke rumah anda Terutama pasien yang berada di luar kota Pontianak Lalu kirim melalui chat ke nomor whatsapp berikut ini Pemirsa hari ini saya menuju rumah pasien yang berada di Pontianak Selatan Dia adalah seorang mahasiswi Salah satu perguruan tinggi di kota Pontianak Keluhan yang disampaikan kepada saya adalah Sering mimpi bertemu laki-laki Dan kadang di dalam mimpi itu Mereka bersetubuh Selain itu, pasien mengalami sejumlah keluhan Oleh sebab itu, dia ingin membersihkan dirinya Dengan berukyah Assalamualaikum <tuh> Deg-degan ya Deg-degan, ini siapanya kakak kakak ini Ada sepupu berapa saudara tiga tiga rati yang Bro? yang bungsu. Oh, bungsu coba diceritakan lagi bagaimana ke, uh, keluhannya keluhannya itu dok sering mimpi sungai cuman udah lama nggak mimpi lagi terakhir Januari Januari tahun ini ya itu pertama kali enggak um, dari udah Mungkin 2 tahun yang lalu mimpi sungai Tapi berulang terus Kayak berlanjut gitu dok Sering mimpi sungai itu ya? Ya mimpinya tuh pertama kayak genangan air hmm. Terus tiba-tiba nanti misalnya minggu depan mimpi nih uh, Terus kayak banjir selutut terus Banjir-banjir makin tinggi gitu aja yeah, Temanya air ya? Terus sering mimpi ular, dikejar ular, hmm. ngebunuh ular Pokoknya mimpi tentang ular, okay. mimpi hantu sejak 2 tahun yang lalu. Uh, kalau mimpi ular? Bapak sindok tepatnya udah berapa lama? Cuman ya udah lama. Sesering apa mimpi buruknya? Setiap malam, hampir setiap enggak, malam. enggak setiap malam. mimpi berapa kali? Enggak setiap, misalnya bulan ini mimpi nah mungkin dalam sebulan tuh bisa 2 kali gitu, Dok. Oh. Enggak, enggak yang tiap malam berlanjut itu enggak? Oke, okay. jarang berarti. Kalau itu hitungnya jarang sering mimpi ini, Dok. Gimana? <tuh> mimpi berstubuh gitu, Dok. Itu sejak kapan? Itu mungkin baru setahun kali, Dok. Dalam setahun ini. Iya. Nah, kalau mimpi berstubuh itu kemarin-kemarin juga masih mimpi, Dok. Kalau yang sungai itu enggak yang sering. Nah, kalau ular juga enggak terlalu sering. Tinggalnya di sini di sini tuh baru SMA pindah ke sini dok sekarang saya ke kuliah. hasilnya saya di Ketapang Kendawang. hasilnya dari Ketapang. Iya. Ini rumah siapa? Rumah hmm. sendiri. Rumah, rumah orang tua. tua. Kuliah sejak dua tahun itu ya? Hmm, saya pindah ke sini sih SMA kuliahnya. Sudah oh. berapa tahun? Udah 4 tahun. tahun. Umurnya berapa? Dua puluh dua dua ya. Iya dari umur 8 eh berdua tahun lalu dari umur dua puluhan ya udah kuliah berarti ya saya juga dulu ninggalin sholat bertahun-tahun dok kenapa pindah mana <laughs> saya oh, bukan pindah agama <laughs> sekarang udah mulai sholat lagi Alhamdulillah kapan mulai sholat lagi Tahun ini sih dok Januari ini Apalagi Kalau saya Februari ini Oke, nah setelah sholat itu Apakah mimpi tubuhnya masih terjadi Udah enggak, tapi kalau misalnya saya Tidur enggak baca doa Itu ada dok Hmm. <tuh> Meninggalkan salat udah berapa tadi? Sejak kapan? Lama dia dari kapan? Pokoknya dari kan. udah wajib nah, itu. Itu enggak kan salat. Iya. Sampai umur 20 22 ini ya, Februari ini baru mulai salat. <tuh gila> Alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik <tuh gila> untuk salat, oke. Okay? <tuh gila> nah, setelah salat ini selama menjalankan salat Mimpi bersetubuh itu masih, tapi kalau lupa baca doa, iya. kalau mimpi airnya? Mimpi airnya sekarang udah nggak. Ya udah pulang aja saya. <laughs> udah sholat nih, tidak pernah mimpi buruk lagi. Iya. Udah doa tidak pernah mimpi buruk lagi. Iya. Oh, udahlah pulanglah saya nih. <laughs> Masalahnya sholat itu, berarti ya udah, lagi itu mimpinya, apalagi. Saya lupa nih saya nggak baca lagi Tadi sempat saya baca sekilas tuh lupa Ini keluhan yang di chat Ada lagi? Ehm.. Uh, ehm.. Uh, dulu sih katanya kan kak Iti kaya.. Uyuk tuh ada yumu gitu dok Siapa? Uyuk Uyuk itu apa? Buyut-buyut Buyut? Iya ibunya, <tuh> nenek Iya ibu. nah. nah. itu katanya ada yumu Hmm.. Nah. Orang ketapang asli? Iya orang ketapang Kendawangan Di dalamnya lagi Iya orang sakti lah ya Iya Apalagi? Bisa mengetahui masa depan? Enggak. Dia bisa ngelihat. Hmm. Iya, dia kadang tuh ngelihat gitu, Dok. Tapi enggak yang nampak sering tiap hari itu enggak. Heeh. Lima mama ini kan pemir. Itu itu tuh enggak tahu antara atomi, pilu. Hmm. Di rumah Selain ini. Punya pas tidur. Kalau berada di suatu tempat, kalau di situ ada jinnya bisa merasakan? Enggak. Sekarang apa yang dirasakan? Enggak ada takut aja ada degan gitu. Kakak nih ada keluhan gak? enggak? Enggak Maksudnya entah siapa tahu bisa ngelihat juga gitu kan. Oh, enggak ya? Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> enggak. <tuk> Jadi rokehnya nih buat apa nih? Buat mengetahui wadah. Oh, siapa gitu, ada jin apa gitu, gitu, apa gitu ya. Sudah. Oke, okay, ya udah. Kuliahnya di sini? Iya, di untan. Di untan. Oke, okay. ada lagi yang perlu saya tahu? Udah tidak. Ada tambahan? Udah. Dulu, dulu sih dia pernah sering kesurupan. Dulu Surup waktu SMP. Dari. Tapi, udah enggak waktu itu berobat, tapi kayak bukan Ustadz. Kayaknya dukun gitu. Nah, sejak hmm. itu udah enggak pernah lagi. Kapan itu? SMP. Jadi di SMP itu bukan cuma saya, tapi satu SMP itu kesurupan dok. Mau apa dia? Enggak tahu, masuk aja gitu. Dia enggak pernah. aja, bukan minta tumbal udah, gitu. Udah. Ketapang. Oke, ya udah. Maaf ya, bukan rahasia. Ya. <laughs> <laughs> ya itu bukan rahasia lah ya. kita kalau di Kalimantan Barat tuh udah tahulah daerah Ketapang Ketapang, Paloh, ya kan? Dia tahulah, bukan maksudnya menghina, bukan Yaudah, mari kita mulai Bismillah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali Muhammad. Kama Masalaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Inna kahamidu majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali Muhammad. Kama Mabarakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Inna kahamidu majid Allahumma Rabbannas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antah syafi'i La shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Bismillahi Arkiq min kulli syai'i yudhik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu Yashfik Bismillahi Arkiq Bismillahi Arkiq min kulli syai'i yudhik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu Yashfik Bismillahi Arkiq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 Bismillahirrahmanirrahim arkih, min kuli, shayi, yudik, min syari kuli, nafsin, atau, ain, pahsirin. Allahu yashfik. Bismillah, Ada rasaan sesuatu? Kayak sedih dok. Kenapa? Enggak tahu, sedih kayak mau nangis. Apakah sedih karena takut berpisah? Enggak tahu, sedih aja. Enggak tahu. Manis. Ada rasa panas di badannya? Enggak, mau aja. Ada rasaan sesuatu? أعوذ billahi من الشيطان rajim Wa annahu kana rijalun minal insi A'udhu nabirijalim minal jinnifazaduhum rahaqa Inna shaitan lakum aduum fattakhiduhu aduwa Innama yadu'uh izbahu liyakunu min ashabis sa'ir Baratum minallahi minal Qul inna salati Wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika Lahu wa muslimin Apabila ada jin Yang terikat perjanjian Dengan nenek datu Yang sekarang turun Mengikuti mendampingi ...yang mengganggu, yang menyesatkan, yang menghalangi solat, menghalangi ibadah, yang membisikkan was-was, yang memberi mimpi buruk, hari ini atas izin Allah, kami memutuskan ikatan dengan kalian, kalau kamu ada di badan ini, silakan pergi, silakan keluar, Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Baratun min Allahi wa Rasulihi Daladina khatun minal musyrikin Kamu penjaganya? ha? Kamu penjaganya? Dari buyut Baratun min Allah wa rasulihi lladina hatu min min Allah wa rasulihi lladina hatu min min Allah wa rasulihi lladina hatu min Apa yang terjadi? Enggak tahu. Tadi Waktu saya nanya-nanya itu masih dengar? Masih Tapi Enggak tahu Kayak Enggak Pokoknya dengar dok, Tapi enggak, kayak sedih aja Sekarang masih sedih? Masih Apa uh, yang ada dalam pikirannya? Jangan usir aku Enggak ada Kita akan berpisah Enggak ada Enggak ada Enggak ada apa-apa Ada rasa panas di badannya? Ada rasa panas enggak? Enggak Berat ya? Berat Tadi masih sadar ya waktu menjem gitu? Dengar sih dok Tadi ini untuk mata kan? Ya. Nangis waktu nangis? Ada nampak gambaran sesuatu? Enggak Oke okay. Mungkin gambaran rumah nenek Atau kampung ya. Atau ya. siapa? Siapa Uyud ya? Enggak ya. ketemu kali ya? ya. Oke, okay, kita lanjutkan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi lakum Inna ma liyakun min min wa قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونمتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك عمرت وعنا أول المسلمين برأت من الله ورسوله لَلَّذِينَ آحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ برأت من الله ورسوله لَلَّذِينَ آحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Baratun min Allah wa rasulihi ya. lladina hatu min al-musyrikin baratun min Allah wa rasulihi lladina hatu min al Allah wa rasulihi lladina hatu min al Allah wa rasulihi lladina hatu min Silakan pergi kalau kamu adalah penjaga yang turun dari nenek datu Pergi ndak besar lagi ngikut ke anak ini. Silakan pergi, silakan keluar. Bara'tun wa rasulihi lladina hatu wa rasulihi lladina Tolong tepukkan pundaknya. Bara'tun wa rasulihi lladina hatu wa rasulihi lladina Dorong dari pinggangnya ke atas. Barat tu minallahhi waraswilihi laladi naahat tu min al masyrikin. Barat tu minallahhi waraswilihi laladi naahat tu min al masyrikin. Barat tu minallahhi waraswilihi laladi pundak kanannya. Gini. Ya. Luar yang ada di pundak kanan barat Minallah wa rasulihil ladina hatu min almushrikin barat minallahi wa rasulihil ladina hatu min almushrikin barat minallahi wa rasulihil ladina hatu min almushrikin turun ke bawah sedikit ah lagi turun lagi ah baratun minallahi wa rasulihi laladina hatun minal musyrikin baratun minallahi wa rasulihi ilaladina hatun minal musyrikin pun dakirannya baratun minallahi wa rasulihi ilaladina hatun minal musyrikin baratun minallahi wa rasulihi ilaladina hatun minal musyrikin baratun minallahi wa Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Dorong lagi Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Pokok kepalanya, tengah-tengahnya Baratu minallahi wa rasulihi Lalladhi naahatu minal Masyrikin baratu minallahi Wa rasulihi, agak kuat Ilah Dina <Sing> hadu min al Mushrikin beraatu min Allahi wa Rasulhi. Ilah Dina hadu min al Mushrikin. Luar yang ada di kepala. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut. Fasubahan <Sing> Alladhi biyadihi malakutukul shayi wa ilaihi turjawn. Sekarang di keningnya. Agak turun. Fasubahan <Sing> Alladhi biyadihi malakutukul shayi wa ilaihi turjawn tak urutnya tengkoknya diurut. Ah, ya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang tertahan di leher, keluar yang tersangkut di leher, keluar yang tertahan di dada, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar yang bersarang, yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung, yang bersarang di perut, keluar lewat mulut. Keluar fas subaha dorong lagi fas subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un fas subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Keluar, Keluar, Keluar yang bersarang di rahim kuluar yang bersarang di rahim kuluar yang bersarang di kemaluan Luar yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Okey, cukup, sebentar, capek dia Minum dulu, silakan Apa yang dirasakan sekarang? Kayak lebih ringan gitu lho badannya Alhamdulillah Pandangannya jadi lebih terang? Iya Kayak hmm. jelas Kayak lebih terang gitu dok Wah Dariin dia lho Rasanya bahagia sekarang? Kayak Plong ya Kayak plong oke okay. Bahagia pula Plong maksudnya Iya <laughs> <laughs> Gak sedih lagi? Udah enggak Masih ada rasa berat? Masih kayak di dok Oke okay. Apalagi yang dirasakan? Agak pusing Pusing itu maksudnya berat kah? Ya berat gitu kak Di sebelah mana yang terasa berat? Di tengah Di tengah-tengah Coba lagi Tengkuk sama di tengah-tengah Ada darah enggak? Enggak kak Gak ada, air liur aja Ya sama tadi yang dimakan Oh, keluar juga <tuh> <tuh> Oke, okay. bantu saya lagi? Ada rasakan suatu enggak kakak nih? hati, bantu saya. <coughs> Okey, kita lanjutkan. Bara'tun minat tepukan tengkuknya. Bara'tun minallahi wa rasulihi laladina hatu minal mushrikin. Bara'tun minallahi wa rasulihi. إلى أَخَذُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا لَذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا <تسكت> <تسكت> fa <coughs> fala <coughs> keluar yang ada di kepala keluar yang ada di kepala turun ke mulut lalu keluar turun ke mulut lalu keluar usap Ah gitu. Iya benar. Iya benar. Alhamdulillah. <Sessizia> Subhanalladzi bi yadihi ya keluar, keluar, keluar yang di kepala, keluar yang di kepala. Ya, keluar. Keluar. Ya, keluar. Keluar yang terta tertahan di leher, keluar lewat mulut. Subhanalladzi bi yadihi malaku tu kulli syai'in wa <Sessizia> ilaihi turja'un. hilang? cepat hmm. sudah hilang dok Alhamdulillah, tengkuknya sudah hilang juga Alhamdulillah sudah hmm. hilang dok Ah <laughs> Alhamdulillah lah. Alhamdulillah Allah mudahkan saya nunggu nunggu tadi itu saya kira dia mau kesurupan Ah saya, saya kira semak mau, mau ngomong kan saya tunggu oh, rupanya tidak Udahlah, kalau enggak udahlah, keluarkan ya Yang penting keluar kan ya. yeah. Udah nih <laughs> dok <laughs> Enggak nih Udah sih enggak, enggak, enggak Alhamdulillah Masih kalau masih ada yang dirasih, jangan menunggu Enggak sih, udah ringan Ringan? Iya, <coughs> <coughs> kita enggak, Kita cek lagi ya falamma tajalla rabbuhu liljabal ij'alahu ja dakka dakka wa musa satu? enggak alhamdulillah saya rasa Tidak. udah udah udah hilang, insyaallah. Hmm. Alhamdulillah <laughs> jadi kita takut gimana-gimana tadi bila bakal lamuk hmm. Alhamdulillah, Allah mudahkan, kan nggak sampai hmm. itu reaksinya muntah aja uh, ada gak merasa kayak gumpalan udara besar sekali pas dia mau keluar tuh nyangkut Tadi kayak di dada gitu dok Di dada? Iya Tapi pas tadi yang udah dipukul di kepala sama di Itu udah ringan gitu ya. Ada berapa lah rasanya? Gak tahu <laughs> Yang kayak gumpalan hmm. ringan. Gumpalan besar Kayak Kayak 4 atau 5 gitu dok Sekitar itu lah ya Sekitar itu tadi rasanya <laughs> dalam itu ya sudah <laughs> ya, lah pokoknya ada ya sudah Alhamdulillah Alhamdulillah selesai lah ni filemnya ni ada <coughs> Story of Dr. Indra kira tadi bakal ngamuk <laughs> ini mau di blur apa enggak? blur ada tetap di blur <laughs> padahal enggak jadi-jadi gitu kan? siapa tahu di follow instagramnya nanti, nah. sama yang nonton nah, nah. <laughs> kakaknya bisa jadi asisten saya nih Hah? mau belajar Rukia nah. hmm. mantap ininya biasa keluarga pasien tuh kalau saya tuh tepuk kan dia nepuk ya, hmm. karena memang belum tahu kan memang bukan ini, nepuknya tuh <tuk> salah gitu kan enggak seperti yang saya inginkan, ini tadi sekali aja cara ngusapnya tadi, seperti itu mau enggak belajar setahun lah setahun belajar terus saya kasih pasien. <laughs> kasi -kasi pasien iya benar, kayak gitu kan habis belajar ya dipraktekkan kan setahun belajar terus si pasien kita butuh nih perokia perempuan tapi resiko tanggung sendiri ya nah, Ini, iya, itu makanya makanya perokia perempuan itu sedikit Hmm. Ada, ada, hmm. tapi sedikit, sedikit hmm. maksudnya relatif sedikit hmm. dibandingkan, hmm. Uh, dibandingkan laki-laki. Karena itu, uh, misalnya susah ya kalau perempuan, misalnya dia merukyah kemana gitu kan, dia kan harus bawa mahram, hmm. yeah. pergi bawa mahram. Apalagi kalau sudah berkeluarga hmm. ya udah ndak hmm. bisa susah. <klihat> Jadi makanya perukyah itu banyak laki-laki. Laki-laki sih mau kemana-mana bebas. Hmm. Cuman kadang pasien tuh uh, dia, dia perlu perukiah wanita gitu pasien perempuan maksudnya. Ya. Tapi ya. bisa di ya bisa di ini sih bisa di apa bisa diakali istilah bisa di uh, bisa diantisipasi lah. Ada hal-hal yang kita perlu perempuan sama perempuan gitu. Hmm. Tapi kalau ndak ada ya udah kita cari cara yang yang Insya Allah bisa diterima syariat gitu. Nah, kayak tadi misalnya kan tepuk kalau misalnya tidak ada keluarganya nih misalnya ya misalnya nih ya terpaksa saya kan mm -hmm. saya biasa ya pakai sarung tangan atau pakai botol tuh kalau pernah lihat video saya lah pakai mm -hmm. botol itu kayak gitulah Alhamdulillah mm -hmm. pertama <coughs> kalau dari ceritanya itu yeah. waktu dari mimpi ya yeah. kalau <coughs> datang dalam mimpi terus Bersenang-senang Datangi laki-laki mm -hmm. Itu bis apakah dia itu Laki-laki yang kita kenal Misalnya bapak, mm -hmm. misalnya adik mm -hmm. Misalnya sepupu, misalnya Paman, pokoknya laki-laki yang kita kenal Atau laki-laki yang Tidak kita kenal Misalnya bintang film yang kita Idolakan mm -hmm. misalnya ha? Atau orang yang buruk sekali Laki-laki tapi jelek misalnya Nah itu dia datang dalam mimpi ngajak berhubungan itu itu adalah jin dia itu gangguan uh, yang dia berikan waktu kita tidur ya uh, ya diantaranya itu itu gangguan dia melakukan agresi secara seksual kalau mimpi diserang ular mimpi dikejar uh, setan itu, itu pasti mau nyak nyakiti mau nyelakai gitu ya diserang itulah kita tuh diserang waktu tidur dalam mimpi gitu jadi pas kita bangun tuh rasanya itu tidak berenergi, rasanya itu gelisah karena mental kita itu sudah, sudah di, dikacau kan ketika kita tidur tadi malam makanya kalau orang yang sedang mengalami gangguan jin dia hampir setiap malam mimpi buruk nah ketika dia bangun pagi, bukannya segar badan rasanya remuk, capek gitu kayak abis ini katanya, abis olahraga padahal saya ini baru bangun tidur katanya harusnya kan bangun tidur segar kan apalagi tidur awal Tidur awal bangun tidurnya segar, tapi karena diberi mimpi buruk takut jin, takut gelisah bangun tidur ya tidak enak itu. Nah kalau sering mimpi diajak berhubungan yang uh, yang jelas ya itu biasanya jin. Tapi motifnya itu, ngapa dia begitu? Apakah itu dikatakan jin pencinta misalnya kan? Uh, ya tidak bisa dipastikan sih. Karena dari white kayak tadi tuh uh, buyut ada yang jadi orang sakti hmm. bisa ngobatin kan. Jadi kan kita takut nih siapa tahu jinnya turun ke saya gitu kan. Hmm. Nah kalau misalnya iya, misalnya jin dari buyut itu ya jin kesaktian tuh ngikut. Nah dia akan mengganggu tuh kalau tidur dibikin nyampe buruk, waktu bangun kayak terjaga waktu siang ini, kita dibikin mudah emosi, dibikin males ibadah dibikin suka bermaksiat itulah gangguan-gangguannya waktu tidur kita dikasih mimpi buruk salah satunya mimpi berhubungan itu mimpi jadi makanya mimpi, mimpi mimpi sering mimpi berhubungan itu itu masuk dalam kategori dalam klasifikasi mimpi buruk mimpi buruk kok sering berarti dia sedang diganggu oleh jin gitu. kok jinnya ganggu dia? Oh, mungkin karena dia. Nah, ini kenapa jin ini mengganggu dia? Kenapa dia sering mimpi hubungan badan? Kenapa sering emosi? Kenapa masih ibadah? Kenapa jin ini mengganggu dia? Sebabnya itu bisa karena sihir. Di, di jinnya ini dikirim oleh tukang sihir lewat sihir, misalnya ya. Ini kemungkinan yang pentingnya, mungkin dari leluhur yang tadi itu. Nah, Mungkin tidak itu jin yang hidup bebas yang tidak ada sangkut paut dengan sihir atau uh, jin nasab, tapi suka suka tanda kutip ya cinta gitu kata sama dia mungkin aja mungkin. Makanya tadi itu waktu saya bacakan rukyah nangis kan. Kalau pasien itu nangis, kemudian uh, dia merasa badannya panas seluruh badannya itu panas kayak apa uap panas gitu. Ini dua ini, ciri khas sihir Ciri tidak ada panas. Tadi tidak ada panas tidak kan? Ada. Ini ciri khas sihir, jadi kalau orang itu Ada sihir di badannya, ketika dibacakan rukyah itu biasanya Badannya rasa panas, itu tandanya Sihirnya terbakar Terbakar dengan bacaan rukyah itu Atas izin Allah, yaitu itu petanda baik ya Biasanya pasiennya keringatan Pasiennya itu uh, rukyahnya Di ruangan ber AC, dingin, tapi dia keringatan Pas dibacakan tuh. Ya aduh dok saya keringatan katanya Padahal ini dingin, nih, katanya. Saya rasa panas di, di punggung, nih, terutama nah, itu yang kedua menangis tanpa sebab. Nangis, sih, kenapa nangis, Bu? Nggak tahu nih, Dok, ini kok sedih bener dengar ini, ya? Itu, ya, itu, itu tanda sihir. Nah, ada juga kalau, kalau jenazah, kalau terutama yang ngikut dari kecil, belah ya. lama ngikut, nih, waktu di Rukia itu biasanya dia nangis juga. Nah, bedanya kalau nangis yang jenazah itu biasanya pasiennya itu ada kayak pikiran kehilangan sesuatu Kayak misalnya kita, HP kita hilang misalnya itu kan sedih rasanya, ada yang hilang gitu Atau hilang atau, atau perasaan takut berpisah tapi Itu Sedih terus takut, tapi takut tahu takut, tapi tahu takut apa ya nah, itu. Makanya tadi saya konfirmasi takut kenapa eh apa nangis kenapa hmm. apa yang ada di pikirannya? maksud saya itu itu, hmm. tapi tidak ada juga ini kan rasa panas gitu ya. Nah itu kalau jenazah tuh itu biasanya takut berpisah. Nah, kalau dia kesurupan biasa sebagian pasien yang ada jenazah itu ketika kesurupan dia bilang ini misalnya kesurupan nih hmm, nanti siapa yang jaga anak ini? Aku dalam ngikut dia dari kecil. Dia ini sering diserang orang, aku yang melindunginya. Nanti siapa kalau aku pergi? Siapa yang punya nah, Itu, itu biasanya. Kalau kalau jin yang jatuh cinta, saya pernah loh ini. Saya merukia dulu. Ini jarang saya ketemu, tapi tapi ada, tapi ada. Jadi ceritanya tuh, Mbak ini. Sudah tiga bulan orang tuanya itu ngeliat ada perubahan sikap. Nah ini tiba-tiba perubahan sikap perubahan uh, apa psikis ya yang yang aneh yang tiba-tiba gitu. Dia itu jadi sering mengurung diri di kamar, jarang keluar. Keluar-keluar kalau makan. Oke, okay, makasih. Keluar-keluar paling makan terus masuk lagi kamar. Diajak Ngobrol tuh, ndak mau. Kalau orang tua kumpul, ndak mau. Lalu orang tuanya kan aneh, kan? Jadi ditanya, "Kamu kenapa? Kamu sakit atau kamu ada masalah?" Maksudnya, kalau ada masalah ya ceritalah gitu, kan? Siapa tahu orang tua bisa bantu. Gitu. Dia ndak. Yang kedua, dia jadi kasar nih. Tiga bulan ini nih, berubah. Ndak tahu ada apa? Kenapa berubah? Kasar yang ketiga, dia itu sepeng pengetahuan dan sepenglihatan orang tuanya jadi lalai sholat sholatnya itu tahu saya lupa waktu apa dia nggak sholat selama 3 bulan tuh atau bahasa ibunya tuh ini sholatnya tuh bolong-bolong gitulah ya gitulah kira-kira berarti mungkin ada sholatnya gitu ya nggak tahu tuh ini cerita orang tuanya lalu karena aneh orang tuanya minta tolong saya rukyah jadi dirukyah lah Waktu saya rukyah orang itu kesurupan terus saya tanya kamu siapa saya bilang dia nggak mau jawab kenapa kamu ada di badan ini saya kan tanya kamu siapa kamu siapa kamu siapa misalnya dia langsung bilang aku disuruh mau misalnya kan aku disuruh tuanku misalnya nah, itu ya tapi tidak langsung kita tangkap langsung percaya gitu ya oh, disuruhan orang nih langsung kita bilang ke oh, ibu ini disuruh orang nih bu belum tentu juga gitu, kita kan menginterogasi ya menginterogasi itu artinya menggali aja informasi karena dia tidak jawab, terus saya tanya kenapa kamu ada di badan ini? dia bilang aku suka aku suka nah, kalau orang kesurupan terus jinnya bilang aku suka sama anak ini atau aku suka sama perempuan ini itu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama itu jin yang dikirim oleh dukun atas permintaan seseorang yang cintanya ditolak oleh perempuan ini nah misalnya dia datang ke saya nih dokter Indra saya dukun nih dokter Indra saya tuh ada cewek tuh udah di, berkali-kali ditolak sama dia sampai terakhir tuh saya itu udah serius saya mau ngajak nikah tidak pacaran-pacaran ditolaknya terus dia menghina saya katanya saya tak terima bikin dia biar dia tidak bisa menikah kalaupun dia mau menikah kecuali dia menikah dengan saya oke okay, kata saya nah, di, du, uh, jin saya udah denger nih permintaannya nah, minta saya minta foto misalnya, atau nama sama tanggal lahir, itu untuk media sihirnya nah dah saya buat ritual tuh jin saya pergi nah, pergi jinnya tuh pergi. kalau Allah izinkan masuk, sihirnya masuk nah, mulailah dia mengerjakan tugasnya pertama dibikinnya emosi <tuh> emosi mudah emosi ya halus veiled masih yang kedua diganggunya ibadahnya supaya dia bisa leluasa mengganggu perempuan ini orang ini karena kalau orang itu beribadah ibadah wajib atau ibadah sunnah itu bisa membuat mereka panas ya badannya itu panas bagi jin gitu ya wallahualam apalagi kalau orang itu banyak berzikir itu menjauhkan syaitan dari dia secara umum makanya diganggunya itu ibadahnya Kemudian dibikin suka bermaksiat, terutama maksiat yang arah-arah seksual gitu ya. Kemudian kalau malam dibikin mimpi buruk. Nah salah satunya bisa bisa aja mimpi seksual. Waktu ditanya siapa kamu, misal eh, kamu apa yang kamu lakukan kepada orang ini? Eh apa? Kenapa kamu ada di badannya? Aku suka. Maksudnya dia itu merepresentasikan eh, eh, maksud dari orang ya. Eh, orang yang datang ke dukunnya itu gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, itu benar-benar jinnya suka. Memang dia suka. Nah, tapi suka ini tanda kutip ya, bukan kayak kita manusia suka cinta ya, anu yo aku sayang sama kamu, ayo kita nikah misalnya itu. Kalau jin tuh kalau dia bilang aku cinta atau aku suka dengan ini, itu bukan seperti kita. Dia itu lebih ke agresi. Kayak penjajah gitu penjajah penjajah dieksploitasi, diambil itu kan, dimiliki. Nah, boleh nah. Dia itu uh, sebenarnya melakukan agresi secara seksual. Karena suatu sebab. Karena suatu sebab. Nah, setelah dia Allah, atas izin Allah dia bisa ada di badan orang itu, lalu dia itu akan posesif. Setiap laki-laki yang mau datang, pasti dia dia dia cegah. Jadi seolah-olah nanti lama-lama nih perempuan ini nih lama nikahnya, udah umur tambah tahun-tahun ndak -tahun, nikah-nikah, dihalangin sama jinnya. Caranya tuh aneh-aneh, misalnya ada laki-laki suka atau dia suka, udah mau ke arah pernikahan misalnya mau lamaran, tiba-tiba hilang tanpa tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba berubah pikiran. Nah itu aneh, dia pokoknya aneh, bukan hal yang, yang sifatnya logis, misalnya ada suatu percekcokan terus. Bubar atau batal itu sih wajar kan, ini ndak ada apa-apa tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang, udah berapa, berapa kali nih mau coba nikah gagal terus misalnya, tanpa tanpa sebab yang jelas misalnya, nah itu di di, di, di dihalangi karena dia posesif, nah di awal-awal biasanya kalau jin jatuh cinta itu dia keras, jadi waktu dia mau diusir sama perukia dia melawan keras dia jadi melawan jadi dia agresif gitu. nanti kalau dia sudah dilemahkan dengan bacaan Qur'an atau izin Allah dia mulai pakai strategi yang kedua memelas haa.. nangisah.. Ha, jangan hilang.. jangan pisahkan aku haa.. gitulah kalau perukihnya tidak teguh hatinya ha, udahlah.. yelah yang penting kamu tidak usah mengganggu haa.. dah kalah itu ha, itu kalau itu, kalau jin mencinta itu kayak gitu. Ini, maaf, ini yang pengalaman saya ya. Maaf, mungkin kalau perukeh lain ceritanya beda mungkin. Ini pengalaman saya itu kayak gitu. Nah, itu. Dan, orang itu tidak punya riwayat silsilah yang punya ilmu kesaktian atau ilmu perdukunan. Nah, jadi kalau di... Di silsilahnya ada seperti tadi, itu kan, uyut nih orang sakti, misalnya, atau uyut nih bisa ngebatin orang, atau uyut nih dulu jadi dukun, seingat kami cerita nenek, cerita mama, misalnya kan. Nah, kalau seperti itu, lalu ada jin di anak cucunya yang pertama. Kalau saya ya, mohon maaf, ini saya, saya tidak membicarakan seluruh perukiah Mungkin mereka punya metode berbeda, pendekatan yang berbeda. Kalau saya, asesmen saya ini, pertama yang saya curiga ini dari leluhur dulu, dari leluhur nih. Nah, kalau jari leluhur jenasab yang disebut, dikenal jenasab itu kalau dia kesurupan biasanya ya pada umumnya ngakunya penjaga atau ngakunya datuk aku datuk dia ini cucu aku hmm. kalau orang ini kadang-kadang orang itu kan karena ndak paham akidahnya ya dikiranya disangkanya yang masuk ke cucu ini ruhnya hmm. arwah wujudnya itu gitu kan Padahal itu jin. jin, jadi wujudnya sudah meninggal. Jin yang dulu menjadi pembantu dia dalam kurung kodam, mm -hmm. ini kan masih hidup nih jinnya nih. Jinnya kan buruk panjang kan jin tuh. Ya turun-turun-turun sampai ke anak cucu, sampailah ke pasien yang saya rukiah itu gitu. Mm -hmm. Gitu ceritanya. Biasanya kalau dia itu ada juga yang agresif, ada. ndak mau di, di apa? ndak mau diusir. Ada juga tuh. Aku penjaga, katanya. Aku udah lama di sini. Aku yang melindungi dia. Kau jangan ikut campur, jangan coba-coba ngusir aku. Gitulah, dia ngelawan. Kalau Rukia itu ngelawan. Kalau dia udah kalah, ya udah itu. Misalnya, di kita ajak masuk Islam, terus kita dakwahkan lah Se, yang sederhana aja, kan? Tujuan dia diciptakan tuh apa nanti? Bagaimana itu? Nah, itu biasanya dia pergi pergi aja. Ada sih yang kayak main drama-drama tuh ada juga. Baik-baik ya Cuk ya masih gitu itu dalam hati saya udah dibongkar dia siapa masih bilang cucu lagi baik-baik ya Cuk ya Datuk pergi ya. ya aku ani aku gitu ya. kadang tu ada yang kayak gitu biasanya ada yang langsung keluar nah kayak gini ini kan nggak sempat kesurupan ya nggak nah. sempat kesurupan terus kalau kalau ada, mana ada kalau ada gini? tahu biasanya. ada kemungkinan masuk lagi gak? Kalau pertanyaannya kayak gitu, mungkin mungkin aja. Kalau kayak jaga ibadah gitu, kan? Nah itu, makanya pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana nih supaya jin itu ya. maupun jin yang lain tidak hinggap ke badan kita kan? Hmm. Nah gitu. Caranya dengan membentengi dengan ibadah. Hmm. Ibadahnya itu ibadah itu secara keseluruhan ya. Tapi gini, jangan kita beribadah supaya dilindungi dari setan. Beribadah itu untuk Allah. Cuman memang ada ibadah tertentu yang kata Nabi sadilahnya itu ya keutamanya itu kalau itu kita amalkan kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah, dari gangguan jin, dari sihir, dari penyakit ain, dari penyakit-penyakit medis ya, dari musibah itu semuanya ada terkumpul dalam zikir pagi petang. Nah, itu. Makanya kalau ruqyah syar'iyyah itu setiap desa selesai meruqyah pasien pasti Uh, ha hampir pasti ya. Amalan yang dianjurkannya adalah merutinkan zikir pagi petang. Kalau dia banyak waktu, dia jelaskan macam kayak, kayak gini nih, dijelaskan. Kalau dia tidak enggak, enggak punya banyak waktu, misalnya dia mau cepat pulang ada pasien lagi, misalnya kan, paling dia pesan, "Pak, jaga soal waktu. Amalkan zikir pagi sore dan yang lainnya." Pasti ada amal hampir pasti ya, selalu ada dzikir pagi petang, karena disitulah perlindungan-perlindungan uh, yang Allah berikan kepada kita itu jadi kayak gitu nah, sholat itu itu wajib, itu pertama wajib ya, mau ada gangguan jin kah atau tidak itu wajib, mau kita sehat atau sakit kah, itu wajib, mau kita malas atau rajin, itu wajib, namanya wajib tuh harus dikerjakan uh, tapi kalau kalau tidak dikerjakan efek ke, ke hal yang sifatnya apa gangguan jin setan itu gimana? Nah itu kalau orang tidak sholat seperti rumah ini ya pintunya terbuka jendelanya terbuka kita aja kalau malam maghrib kita tutup pintu kan jendela tutup semua Nabi yang suruh karena pada waktu maghrib setan-setan itu keluar menyebar nah ini ibaratnya rumah pintunya blong jendela blong jadi mudah masuk keluar masuk keluar masuk itu istilahnya ya kapan aja itu jadi rentan rumah itu nah makanya biar ditutup ya kita sholat tapi sholat itu tujuan utamanya karena karena Allah beribadah ya nah kalau rumah itu sudah sudah ditutup dengan ibadah itu ibadah wajib kita perlu pagar nah pagarnya itu tuh dalam bentuk ibadah ibadah sunnah ini maksud ini maaf sekali lagi tolong garis bawahi ini maksudnya dalam konsep perlindungan ya bukan karena men mendapat pahala bukan karena mencari pahala bukan maksudnya kalau ibadah tuh efeknya ke kita dalam perlindungan terhadap gangguan jin itu gimana sih nah itu nah ibadah sunnah itu terutama dzikir nah, makanya dzikir pagi sore zikir mutlak membaca al-quran bersolawat Nah, itu zikir-zikir itu itu menjauhkan setan otomatis. Kalau orang itu lalai dari zikir, dia tidak berzikir, itu otomatis otomatis setan yang mengikuti dia bersama dia. Auto. Kalau kita zikir, setannya auto pergi. <coughs> kalau kita lalai dari zikir, setan itu auto datang. Auto ngikut. Apakah dia masuk ke badan kita, tinggal di badan kita atau tidak? Nah, kayak tadi itu Waktu dibacakan rukyah, sin sininya rasa berat. Itu tanda ada jin di badannya. Ada jin. Berarti dia di pundak kah? Mungkin. Mungkin-mungkin aja. Karena biasa kalau jin ada di badan seorang itu, tempatnya itu di segitiga ini nih. nih. Belakang kepala nih, sama pundak. Antara itu, ya kan? Ya. Atau dia bersarang di lambung atau bersarang di pinggang atau ada yang di kemaluan ada yang di rahim itu tapi yang umum tuh di sini makanya waktu di rukyah sininya jadi berat atau kalau nonton video rukyah tuh ngapa ya kok saya nonton ini kepala saya jadi berat sini berat misalnya itu ada jin berarti di badannya yang kedua ketika mendengarkan rukyah terasa sesak berada ini sesak rasanya jantung berdebar-debar hih tidak tahan nih ndak tahan itu tanda ada jin di badan kita atau ketika dibacakan Rukiah merinding Dia kan, merinding Ini merinding Atau ada yang seperti yang bergerak-gerak Berjalan-jalan, pinggang berjalan ke perut berjalan Nah itu tanda ada jin Waktu mendengar Rukiah ya, bukan di luar Rukiah Terus kalau mau kesurupan Kalau kesurupan itu jelas Berarti ada jin di badannya ya hmm. Kalau mau kesurupan tuh tandanya Tadi ingin berat nih Pas dibacaan berat makin berat, terus lama-lama tuh di kepala ini rasanya kayak membesar, kayak ngembang ngembang ngembang nanti ke leher turun jadi dari kepala leher pundak ini udah mulai ngembang ngembang ngembang habis hilang sadaran nah tapi masih dengar saya dengar suara dokter tapi kecil kayak jauh katanya dokter tuh kayak jauh suaranya katanya tapi saya masih dengar katanya nah terus yang ngomong nih dok bukan saya katanya saya ndak bisa mengendalikan katanya yang ngomong tuh bukan saya, yang tadi ucapan syahadat tuh bukan saya katanya, itu kesurupan setengah sadar. Ini ini pasien yang cerita ya, waktu yang setengah sadar setengah sadar tuh, ngembang badan saya ini do kayak besar katanya, sampai mana bu? sampai sini ya katanya, dari kepala sampai sini katanya, ada pasien tuh dari sini sampai sampai sini katanya, katanya ya, kalau yang sadar yang kesurupan total itu dia tidak ingat apa-apa mm. kalau jinnya wujudnya harimau mm. ya jadi harimau wujudnya buaya jadi buaya wujudnya ular jadi ular kuntilanak jadi kuntilanak atau tawa pas dia sudah sadar tiba-tiba tadi dia duduk sini, tiba-tiba udah kemana-mana situ mm. misalnya kan pas dia sadar tuh langsung dia, kayak bingung dia kenapa banget keteh, kenapa bang tidak <laughs> <laughs> gitu. ingat tadi yang diingat terakhir apa? Waktu dokter baca itu, pala saya sakit, pasien jam ni sakit, terus kayak ada sinar warna ungu, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat terus saya ndak ingat, katanya, ada pasien bilang gitu, saya tanya, "Ada yang lihat cahaya putih, katanya, dia kan jam tuh sakit, kepala nih. kosong, besar nih, kepala saya ini, dok, besar, besar, besar nih, tiba-tiba dalam parlemen saya celah cahaya putih, makin besar, makin besar, makin besar, makin dekat, katanya, habis itu saya hilang, gak sadar, katanya, kayak tidur, katanya." Itu ada yang kayak gitu jadi Alhamdulillah kayak gini kan tak ada kesurupan Alhamdulillah pergi-pergilah tu jinnya pergi ke mana dok? ya tak tahu ya balik ke alamnya lah pokoknya Wallahu'alam mungkin tak dia tinggal di sini? mungkin tidak mudah-mudahan tak ya rumah ini dipakai ibadah kan? Nah, insyaAllah tak lah tak betah lah syaitan tinggal sini kalau mau tinggal sini pun paling di hutan belakang tu Iya, yeah. tangga dengan hewan-hewan, tangga dengan <laughs> para jin. Iya, gitu. <laughs> yeah, jin-jin tuh biasanya tinggal dia mengutamakan tempat dia tidak mau bersinggungan dengan manusia. Pada umumnya, dia tinggal di hutan, gitu kan, di pohon. Misalnya, mm. kalau dia jahil, ya suka ganggu lah tuh singgah-singgah ke rumah tuh kan di belakang, misalnya. itu. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Enak nih kuenya nih. Ya seperti itulah. Oh, masya Allah. Sesajen. Saya makan ya. Iya, Dok. Nasi biryani.